Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Pada pertemuan Kali ini kita akan membahas Tentang bagaimana caranya Membaca Gambar Dengan objek 3D Kali kita akan memahami Dan belajar bersama Untuk Para pelajar atau mahasiswa yang belajar tentang desain engineering atau yang pertamanya kita dengan disebut teknik gambar. Yang pertama adalah kita akan ambil sebuah objek. Di sini kita akan memberikan suatu objek. Ya ini adalah puzzle ya mainan. Lalu di disini saya akan memberikan seperti ini mungkin nanti ada beberapa yang bisa kita lihat atau beberapa objek yang kita bisa pakaikan di dalam mengenal tentang gambar oke, yang pertama kita lihat benda ini benda ini adalah benda yang kita lihat terlihat bentuknya tetapi kalau kita pasangkan di disini ini terlihat pandangan depannya saja, ya. Lalu bagaimana jika kita lihat dibalik lagi seperti ini, ya, maka kalau kita perhatikan maka akan terlihat seperti kotak, ya. Oke. balik lagi seperti ini maka akan berbeda lagi. Sama halnya dengannya ini. Ya. Ini adalah kotak dan ada lubang tengah. Bagaimana kalau kita perspektifan? Dia akan terlihat ini. Nah ini salah satunya untuk uh, bagaimana kita mempermudah tentang membaca gambar dengan menggunakan 3D. Lalu misalkan ini, ini akan terlihat. Oke okay, nanti kita akan praktekkan menggunakan aplikasi jadi itu e, pertemuan dimana kita mempelajari dasarnya dulu tentang e, apa itu dari gambar teknik. Oke okay, lalu kita lanjutkan pada aplikasinya seperti apa sih? Ya di dalam pertemuan kedua ini kita lihat disini ya jadi sebelum kita mengenal lebih jauh kita harus tahu dulu nanti pembuatannya harus mengenal dulu apa itu dimensinya dulu karena gambar ini misalkan seperti ini ini tidak bisa dibuat tanpa kita tahu informasinya apa katakanlah di sini ini panjangnya berapa kita lihat sini ini lebarnya berapa nah. lalu ini diameternya berapa itu salah satunya yang harus kita tahu dalam dimensinya. Kita harus mempersiapkan perangkat lunak. Perangkat lunak di sini tentunya yang disebut dengan software, ya. Jadi, ada software buat e, membuat gambar teknik atau software engineering sangat banyak. Di antaranya adalah salah satunya AutoCAD yang sudah sangat familiar, dimana AutoCAD ini sebagai gambar kerja yang paling baik menurut saya saat ini ada lagi yang lain misalkan 3D. 3D ini bisa dari Autocad, bisa dari SolidWorks atau yang lainnya yang masih eh, berhubungan dengan engineering. Di dalam pembelajaran bagaimana kita memahami tentang apa yang disebut dengan engineering atau yang baik di sini kita mulai mengenal tentang apa sih gambar teknik, apa sih yang disebut dengan gambar kerja, apa saja softwarenya. Salah satu software yang digunakan untuk gambar teknik kita menggunakannya di sini adalah dengan menggunakan software SolidWorks. Seperti yang pernah sebelumnya saya bilang bahwa kenapa harus menggunakan Aplikasi, tentunya dengan kemajuan dan perkembangan teknologi sekarang, kita harus bisa mengikuti. Salah satunya di sini adalah dengan menggunakan software. Coba kita lihat sebelumnya, di sini sudah ada tuh semuanya. Kalau kita menggunakan manual, yang pertama kita harus siapkan adalah garis. ada lagi busur, sangat busur derajat. Yang lain yang berhubungan dengan peralatan di sini sudah tersedia. Makanya, kenapa saya meminta untuk menggunakan gambar ini menggunakan software karena untuk mempercepat pemahaman. Oke, di sini coba perhatikan, misalkan kita mau membuat kataran di sini harus mengawali dengan. Proyeksi atau pandangan mana yang akan kita gunakan. Ya ini hal satunya. Belum lagi lagi di sini juga ada plan atau garis. Kalau manual kita harus menggunakan apa? Penggaris tapi di sini tidak perlu lagi penggaris. Nah, oke. Okay. Sementara ini kita membuat uh, sembarang. Ada yang namanya disebut dengan dimensi. Di sini kita sudah disiapkan dimensinya. Di sini seperti apa yang diharapkan misalkan Bahwa dimensi ini membutuhkan panjang berapa. Nah, lalu tingginya berapa. Nah setelah ini kita pun membutuhkan setiap yang berhubungan dengan jarak, itu tentunya ada yang namanya dimensi atau ukuran. Oke, sini kita kalau selesaikan dulu. Nah. Oke, lalu di sini seperti ini. Nah, berarti di sini sudah selesai. Kita baru membuat namanya ini adalah buat dimensi. oke, ini sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Kita berbicara di pertemuan inilah tentang dimensi. Belum berbicara tentang 3D. Makanya di sini kita membutuhkan namanya aplikasi untuk mempermudah pembelajaran ini. Yang mungkin di manufaktur sudah sangat familiar. Oke, okay, kita lanjut lagi.